Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan ini adalah video tentang misteri sumur baruhut Yang digali jin dan seburuk-buruknya air di dunia Beberapa tempat di bumi masih menyisakan misteri yang belum dijelajahi oleh peneliti Termasuk sumur baruhut Sumur baruhut ini disebut-sebut bukan digali oleh manusia Tetapi dengan bantuan bangsa jin Bahkan sumur ini adalah sebagai sumber air paling buruk di dunia Burhut sendiri adalah sebuah legenda yang masih dalam perdebatan hingga saat ini, termasuk apakah di sana lokasi tersimpannya roh orang kafir. Lokasi sumur ini berada di lembah padang pasir bernama Barhut, Atramaut, Yaman. Sumur Barhut sendiri dikatakan sebagai tempat awal munculnya kehancuran dunia dan menjadi tempat paling tidak bisa ditinggali. Bahkan tidak ada orang yang bisa tidur jika berada di lokasi tersebut. Mengapa demikian dan bagaimanakah faktanya? Dari berbagai sumber, sumur burhun ini memiliki luas 100 meter persegi dengan ketelaman sekitar 250 meter dan dibuat oleh bangsa jin. Tujuan awal pembuatan sumur ini menurut cerita adalah sebagai tempat menyembunyikan harta Raja Himyarite yang memerintah wilayah tersebut. Sementara dikutip dari beberapa sumber yang lain dan berdasarkan sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu an menyebutkan arwah orang mukmin itu di Jabiyah negeri Syam dan arwah orang kafir di lembah atau sumur berhut di Hadramaut Yaman Selatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang sumur berhut yang artinya. Sebaik-baik air di atas permukaan bumi adalah air zam-zam Karena di dalamnya terdapat zat yang dapat mengenyangkan dan obat dari penyakit Begitu juga seburuk-buruknya air di atas permukaan bumi adalah air dari sumur buruhut yang terletak di Hatra Mount. Seperti kumpulan belalang yang di pagi harinya sumur tersebut memancarkan air Kemudian pada sore harinya mengering yang tidak terdapat bekas basah apapun di atasnya dalam hadis ini Rasulullah menjelaskan jika air di sumur ini memang tidak bisa digunakan untuk keperluan apapun. Sementara berdasarkan beberapa pengalaman orang-orang yang pernah berada di sana mengatakan berada di dekat sumur tersebut akan mencium bau busuk dan tidak mengenakkan. Burhut memiliki arti dalam bahasa Himyar kuno adalah kota bangsa Jin. Seperti dijelaskan sumur ini digunakan untuk menyembunyikan harta raja yang berkuasa pada saat itu Dan menurut Syekh Umar Musaibah yaitu salah satu ulama di kota Talim mengatakan jika di sana memang banyak makhluk dari kalangan jin yang menempati lembah tersebut Meskipun masih banyak perbedaan pendapat tentang sumur tersebut di kalangan para ulama Sumur Beruhut sendiri disebut sebagai tempat dikumpulnya roh orang-orang kafir, seperti diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Sesungguhnya, ruh kaum kafir dikumpulkan di Beruhut, sebuah lembah di Hatra Mount, dan ruh mukmin di Jabiyah. Telaga Beruhut ada di Yaman, dan Jabiyah ada di Syam. Ada satu kisah masyhur tentang Sumber Beruhut. Lokasi Sumur Beruhut yang dijadikan tempat berkumpulnya roh orang kafir dikuatkan dalam sebuah kitab yang ditulis dalam Irsyadul Ibad. Dahulu kala, ada seorang laki-laki yang kaya menunaikan ibadah haji ke Allah Mekah Sesampainya di sana, ia menitipkan uang sebanyak seribu dinar kepada seseorang yang dipercaya dan saleh. Sampai seusai ukuf di Arafah Dan saat ia selesai ukuf, lalu kembali ke Mekah Dan mengetahui orang yang dititipnya uang telah meninggal dunia Lalu ia menanyakan uang ditipannya tersebut kepada keluarga namun tidak ada satupun yang mengetahuinya. Lelaki kaya itu pun mengadukan masalahnya kepada para ulama di Mekah. Mereka berkata, Apabila separuh malam telah berlalu, mendekatlah ke sumur Zamzam. -zam, lihatlah dan panggil namanya. Jika ia termasuk penghuni surga, niscaya ia akan menjawab panggilanmu pada kali pertama. Maka orang itu mengikuti nasihat mereka para ulama itu untuk mendatangi sumur Zamzam -zam dan memanggil namanya. Namun tidak ada jawaban. Karenanya ia kembali kepada mereka menceritakannya Mereka berkata inna lillahi wa inna Kami khawatir jangan-jangan temanmu itu termasuk penghuni neraka Pergilah ke Tanah Yaman Di sana ada sebuah sumur yang diberi nama Sumur Barhut Katanya sumur itu berada di bibir neraka jahanam Lihatlah di waktu malam dan panggillah temanmu Jika ia termasuk penghuni neraka Maka ia akan menjawab panggilanmu maka orang itu pun berangkat ke Yaman dan bertanya tentang sumur itu. Seseorang menunjukkan jalan, dan mereka pun berangkat mendatanginya di malam hari. Ia melihat ke dalamnya dan bersuruh "Hai Fulan, ternyata ada jawaban!" Ia bertanya, "Di mana uang emasku?" Ada jawaban dari dalam sumur berhut, "Aku tanam di bahagian ini dan ini, dalam rumahku. Aku memang belum memberitahukannya kepada anakku." Galilah pasti kamu mendapatkannya Ia bertanya Apa yang menyebabkan kamu berada di sini Padahal menurut perasangka kami Kamu adalah orang yang sangat baik Tiba-tiba masih terdengar jawaban dari dalam sumur berhut Jawaban tersebut adalah Aku mempunyai seorang saudara perempuan yang fakir Aku menjauhinya dan tidak menaruh belas kasihan kepadanya Maka Allah menghukumku dan merendahkan kedudukanku seperti ini dan hal ini sesuai dengan sabda Nabi Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih. Tidak akan masuk surga orang yang memutus ikatan rahim. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Termizi dari Jabir bin Motim. Dan kisah singkat tadi adalah ganjaran akibat memutuskan tali serat rahim. Meskipun anda rajin beribadah, maka jika memutuskan dan tidak peduli dengan saudara, maka anda akan termasuk orang-orang yang kafir. Maka, Anda akan termasuk orang-orang yang akan berpenghuni di dalam Sumur Parhud itu, seperti dikuatkan dalam sebuah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya: "Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam perbuatan dosa dan kejahatan." Al-Quran Surah Al-Maidah, dan demikianlah video singkat ini tentang Sumur Parhud. Dan kisah-kisah yang terjadi di sumur parahul itu. Mudah-mudahan dari video singkat ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran dan hikmah. Dan juga mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua. Amin.